Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal khabdadillah Nahmatuhu wa nasta'ainuhu wa nasta'afiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min syai'ati amalina ما يهذى الله فلا مذل له وَمَا يُذْلُّ الْفَلَهَذِيَ لَهُ أَشْدُّ أَنْلاَ إِلَّا إِلَّا اللَّهَ وَتَوَلَّى شَرِيكَ لَهُ وَأَشْدُّ أَنَّ مُحَمَّدًا أَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَ بَعْدَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ washabi ajma'in amma'ba saudara kaum muslimin muslimat rahimahullah mari pada kesempatan yang insyaallah sedang berbahagia ini kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT yang mana Allah telah banyak melimpahkan nikmat rahmat serta Hidayahnya kepada kita sehingga kita di malam hari ini masih diberi kesempatan oleh Allah untuk mengkaji firman-firmannya semoga di malam hari ini atau kajian malam hari ini merupakan wasilah kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang kita harapkan adalah senantiasa mendapatkan hidayahnya sampai akhir hayat nanti. Amin. Selamat dan salam. Semoga tetap takjulah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas jasa Bila Allah sehingga di malam hari ini atau detik ini kita masih mengenal ajaran ajaran Islam secara benar dan atas amal saleh hadirin sekalian kami ucapkan alhamdulillah jazakumullah khairan kathirah amin saudara muslimin muslimat rohimakumAllah Mari kita lanjutkan kembali kajian taj tafsir surat Al-Baqarah ayat 59. Surat Al-Baqarah ayat 59. A'udzu billahi minasy syaithanir بسم الله الرحمن الرحيم فددنا الذين ظلموا قولا ويرا الذين قيل لهم فأنزلناه اللذي قيل له فأزلنا عن الذين ظلموا مورج من السماء رج من السماء بما كانوا يسكون وَإِذْ تصقى موسى لقومي فقلنا بربي عصاك الخجر فانفجرت من وثنة أشرة عينا قد كُلُّ كل أناس maka telah mengganti. Allah dina orang-orang yang zalammu mereka zalim kaulan perkataan ghoiroh bukan atau selain Allah yang kila dikatakan lahum kepada mereka faangzalna maka kami turunkan Allah dina atas orang-orang yang zalammu mereka zalim rizzen siksa atau azab Minasamai dari langit bina dengan sebab kanu mereka adalah yafsukun mereka berbuat fasik atau banyak melakukan dosa jadi kisah Bani Israel Ketika Allah memerintahkan kepada Bani Israel Untuk memasuki yaitu Baitul Mokobdes Atau kalau sekarang yaitu Palestine Sebelum mereka memasuki Maka orang-orang Bani Israel diperintahkan terlebih dahulu Untuk berperang Pada saat itu yaitu memerangi suku Amalikah yang pada saat itu menduduki yaitu Palestina atau betul bekortas dan orang-orang Bani Israel enggan tidak mau untuk berperang di jalan Allah karena orang-orang Bani Israel ini selalu mendurhakai perintah ataupun syariat yang Allah perintahkan kepada mereka yaitu orang-orang Bani Israel maka pada saat itu karena nggak mau berperang maka Allah menyesatkan di gurun pasir selama 40 tahun bersama Yusak bin Nun Yusak bin Nun ini adalah seorang nabi yang pada saat itu menemani orang-orang Bani Israel Bani Israel. Setelah itu diperintahkan oleh Allah kembali untuk memasuki yaitu baitul Mukkotes dengan apa yaitu dengan bersujud. Wa ya. alulubasujade. Perintah Allah masuklah baitul Mukkotes dengan sujud dengan rukuk Ini maksudnya adalah apa? rasa syukur orang-orang Bani Israel kepada Allah karena Allah telah mengeluarkan orang-orang Bani Israel dari kesesatan selama 40 tahun dan ini pada saat itu yaitu di hari Jumat sore ya, hari Jumat sore kalau kita setelah Jum'atan, nah, maka pada saat itu orang-orang Bani Israel baru dikeluarkan dari Gurun itu. Selama 40 tahun. Tidak kemana-mana. Dan Allah yang menjadikan demikian. Ya. Kalau orang sekarang bilang itu kayak orang apa? Kenapa lekarunggoni ini? Kesasar, ya. Kesasar kan dilutok. Paling-paling salah saja jalan, tapi itu bertahun-tahun tenggatnya kan begitu. Allah yang menjadikan dan tidak tahu arah jalan untuk pulang. Akhirnya dilubaskan oleh Allah di Jumat sore, maka setelah itu Allah memerintahkan wafulul baasujade, sujudlah, rukuklah, apa wafulul hitok. Bebaskanlah dosa-dosa, artinya apa? Diperintahkan bersyukur dan memohon ampun kepada Allah. Maka kata Allah, "Apa seandainya orang-orang Bani -orang Israel itu mau untuk bersujud, untuk rukuk, ya? dan sambil memohon ampun kepada Allah?" Maka nafirlahum khotoyakum. Seluruh kesalahannya akan diampuni oleh Allah. Bukan hanya itu, tapi apa wasanajitul mukminin? Allah memberikan rezeki pada orang-orang yang melakukan kebaikan. kebaikan. Tapi Bani Israel justru sebaliknya. Oleh karena itu. Kebiasaan orang-orang Bani -orang Israel adalah Suka merubah ayat Allah Suka mengganti ayat Allah Suka mengurangi ayat Allah Bahkan kadang ditambah Mata telah mengganti Orang-orang yang dalam mereka boleh jadi orang-orang yang galim itu ketika diperintahkan sujud justru mengganti perkataannya. Disuruh sujud, maka dia masuk Baitul Maqaddas itu dengan merangkak, ya? Artinya apa? Menggunakan pantatnya. Itu sambil apa anggih? Mundur. Enggak masuk, ya. Jadi sambil mundur sambil mengucapkan habbatu fis sar. Ada yang mengatakan biji dalam gandum, itu sambil mengejek Diperintahkan Allah untuk sujud tapi justru dia merangkak dengan pantat Pantatnya, saya membayangkan Ini kan orang yang sangat melampaui bahan. Batas Oleh karena itu Kata Nabi tidak ada orang yang paling dekat kepada Allah kecuali orang itu ketika bersu, bersujud kata Nabi Fa doa maka pada waktu sujud perbanyaklah do, doa ya jadi kalau misalnya kita membaca doa sujud satu kali kurang bacalah dua kali tiga kali atau mungkin lima kali lima kali bahkan sampai sepuluh kali gak apa, -apa. tapi kalau sholat jamaah ya harus dilihat jamaah jamaahnya Jenengan ngimami sholat jamaah mojone nge doa sujud di waco bengli beng limo sing sepuh boten kuat Tadi kutu sedang sedang nge, boten lama Ya, danu, ini Mbak Tenggu ini cepat sedang-sedang mawon. Faksir doa kembali pada orang-orang Israel jadi justru diganti ya, kalau kita doa sujud kan Subhanakallahumma Rabbana wabihamdika Allahumma Firli satu kali bisa dibaca dua kali atau tiga kali. kali bahkan sampai sepuluh kali kalau perlu misalnya dengan sholat sun sunnah, kenapa? fa'ak siru doa perbanyaklah doa ketika bersuh bersujud karena tidak ada orang yang dekat kepada Allah kecuali ketika su sujud. jadi diganti dengan kaulan perkataan lagi yang bukan aladi al yang gila dikatakan atau yang diperintahkan laung kepada mereka, mereka diganti maka pada umat islam sekarang kan pernah terjadi itu doa sholat diganti dengan bahasa Indonesia Allahu Akbar takduratul diganti Allah maha besar itu kan namanya mengganti tidak sesuai dengan perintah Allah artinya orang sholat itu adalah orang yang apa ya artinya berbicara langsung kepada Allah itu sholat maka bahasanya ya bahasa yang ditentukan oleh Allah Allah boleh pakai bahasa Indonesia sholatnya Enggak boleh pakai bahasa Inggris Jadi harus bahasa yang memang sudah ditentukan oleh Allah Melalui lesan Rasul Rasulnya yaitu Nabi Muhammad Muhammad SAW Ada di tahun berapa itu? Diganti Terus ada lagi yang ganti kiblat, Ka'bah diganti di Jember, kan pernah terjadi juga Keresahannya Mba Jadi orang Bani Israel juga mengganti ayat-ayat Allah Yang tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Oleh Allah Maka kita umat Islam Umatnya Nabi Muhammad Wasallam ketika diperintahkan, jangan sekali-kali pernah mengganti apa yang sudah diperintahkan oleh Allah. Kita harus memurnikan, mensucikan agama yang Allah turunkan kepada kita yaitu agama Islam. Kita sucikan, kita murnikan artinya murni berarti tidak tercampur dengan sesuatu yang bukan perintah Allah atau perintah roh? Rasul kalau masih dicampur dengan yang bukan perintah Allah, perintah Rasul bukan perintah Rasul berarti itu bukanlah termasuk agama yang mur? murni Maka kami turunkan ala ladina atas orang-orang yang telah mereka kebunyai Apa? Rizizan Siksa Ada satu pendapat Bahwa setiap rizizan yang ada di dalam Quran Itu adalah bermakna Yaitu penyakit taun Penyakit taun itu adalah Penyakit yang menular Ya tubuhnya itu membengkak dan bernanah, itu toon, ya atau ya penyakit yang menular, mungkin ya kayak yang kita alami corona, sekarang bukan corona, ya bukannya corona saat ini, nopo omikron, ya. itu kan penyakit menular. Jadi pada saat orang Bani Israel ini tidak taat, tidak sesuai dengan perintah Allah dan perintah Rasulnya. Maka pada saat itu Allah menurunkan yaitu azab dari langit, minas sama'i dari langit apa? Berupa penyakit yang menular. Ya berupa penyakit yang menular. Jadi pada saat itu orang yang dolmit terjangkit penyakit taun ini adalah sebagai azab dan peringatan dari Allah. Maka kata Nabi, penyakit taun itu adalah warisan artinya apa? yaitu azab dari Allah yang diberikan oleh Allah kepada orang Bani Israil. Kata Nabi. Ya. Ketika terjadi penyakit yang menularkan, ya, yang menularkan mungkin bisa dikatakan kalau sekarang itu adalah corona. Yang pertama yang harus dilakukan oleh umat Islam adalah yaitu tidak mendatangi satu daerah yang memang di situ terjadi penyakit. Misalnya di mana daerah satu daerah kok terkena penyakit, maka jangan sekali-kali pernah mendatangi daerah tersebut. Karena umat binakotab ini pernah ketika mau datang ke negeri Sam, ternyata di negeri Sam itu terjadi penyakit taun, wabah penyakit yang menular. Maka di tengah jalan Umar bin Khotab ini mendapatkan informasi bahwa di Sam itu terjadi penyakit taun atau yang menuh? Menular maka pada saat itu Umar pun kembal, kembali jadi diwurungkan yaitu pergi ke negeri Sam Terus yang kedua ketika terjadi penyakit di daerah kita yang menular jangan sekali-kali pernah keluar dari daerah itu. Engga punten di sini umpama terjadi penyakit menular, maka orang di sini dilarang oleh nabi untuk keluar dari daerah. Kenapa? Tujuannya supaya tidak menular kepada yang lain. yang lain. Lu Islam itu sebenarnya sudah mengatur Cuman kadang-kadang umat islam itu kan suka, ya banyak orang yang bang bangkang Terus selanjutnya apa? Berobat secara kontinu dan mencari ridho'aw, al Allah. Karena kata Nabi orang yang terkena penyakit menular atau wabah menular kok dia sabar ya, dia sabar dan menganggap bahwa memang inilah memang ketentuan Allah oh, oh, oh. maka ketika mati pahalanya adalah sebagaimana orang yang mati syahid sah? enggak mati syahid tapi pahalanya sebagaimana atau seperti orang yang mati syahid Sahih itu pahala bagi orang mukmin yang terjangkit penyakit menular tapi bersabar, okay. setelah berusaha, berusaha berdoa, artinya berusaha mengobati dan berdoa, berdoa. Tawakal ilahulloh maka bila mana Allah menentukan ajalnya maka dia pahalanya adalah seperti orang yang mati, Sahih. Kembali kepada orang-orang Bani Israel فَعَجَلْنَا عَلَى اللَّيْهِ نَوْذَلَمُ رِزِزَ مِنَا sama. Orang-orang yang dolim, yang masuk batu Mokotes dengan pantatnya, merangkak dengan pantatnya dan mengganti perkataan tidak sesuai dengan perintah Allah langsung diazab oleh Allah yaitu dengan penyakit yang menular atau wabah penyakit yang menular kata Allah bima dengan sifat kamu mereka adalah yafsuk. Mereka berbuat fasik. Orang fasik itu tahu kebenaran. Dia tahu bahwa ini memang benar diperintahkan oleh Allah. Tapi memang dia sengaja sengaja untuk apa? Mengganti, mendurhatai Allah. Tahu kebenaran. Banyak orang yang tahu kebenaran Qur'an Tapi ketika diajak untuk benar-benar mengamalkan Qur'an Rata-rata, bahkan ini umat Islam tidak mau, mau Mari kembali kepada Qur'an Ya, Maka nanti ada satu kisah Selama kita tidak berhukum pada Qur'an Tidak kembali kepada Qur'an selamanya umat islam tidak akan mendapatkan kemakmuran dan itu pernah terjadi pada orang-orang Bani Israel yaitu ada saat itu pernah menjadi umat yang makmur karena apa? melaksanakan hukum Allah, syariat Allah jadi kitab Taurat itu benar-benar diamalkan kalau umatnya Nabi berarti Quran ini benar-benar diamal amalkan selama umat Islam tidak mau mengamalkan Quran dengan benar jangan berharap akan mendapatkan kemakmuran kesejahteraan dan kemenangan tidak bisa kita cuma hanya berharap kita harus mengerti bahwa kita harus memperjuangkan Qur'an, Quran. Yeah. jadi Qur'an sebagai hukum atau umat Israel maka orang dari Israel pada saat itu karena kefasikannya maka Allah pun menurunkan azab ini umat-umat sebelum Nabi lain dengan kita umatnya Nabi Allah sudah berjanji Allah tidak akan mengazab umatnya Nabi ketika hidup di dunia itu sudah janji Allah makanya umatnya Nabi ini walaupun melampaui batas paling hanya sekedar diperingatkan sebagian saja enggak sebagaimana orang-orang atau umat sebelumnya Nabi begitu durhaka langsung ditumpu Tumpas, dan diganti dengan generasi yang lain tapi rumahnya Nabi ditunggu sampai yaitu dijemput oleh malaikat pada saat itulah mulai disempurnakan azabnya ketika memasuki alamku kubur memasuki alam kubur maka orang yang mampu selamat siksaan di alam kubur Itu adalah satu jalan kemudian ketika dia berangkat ke akhir, Ke akhirat Pernah Usman bin Affan Ketika melihat kubur Dia itu menangis Menangis Sampai meneteskan air mata Padahal Utsman bin Affan itu adalah seorang sahabat yang sudah dijamin oleh Allah, dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Tanpa hisap. Begitu mati, langsung di surga. surga. Ketika melihat kubur, dia berada di depannya kubur itu. Dia menangis. Ditanya oleh sahabat, ada apa? Wahai Usman, Kata Usman apa? Aku ingat. Bangkit di alam kubur inilah ketika orang ini mampu dan selamat di alam kubur berarti ada kemudian ketika di akhir, akhirat ada sejak kubur. Maka orang yang banyak amalnya banyak ilmunya, ya. Maka nanti di alam kubur pun terang penerang. Dan luas enggak? Sebagaimana kita bayang-bayangkan, kita bayangkan kan kubur itu paling ukuran setengah meter kali panjang orangnya. Kan, tapi ketika orang itu punya ilmu, punya amal, ya, dan ikhlas, maka kubur akan diluaskan, yaitu seluas 30 puluh hasta. Kalau diukur 30 puluh hasta itu adalah berarti ukuran. Kalau ukuran sekarang 15 belas meter, kali lima meter itu rumah orang-orang yang sholat so, yang dan dipenuhi dengan ter, terang. Apa segala amalnya akan datang, kuasanya akan datang menerangi, sodakohnya datang menerangi puasa, sholat, haji, barangkali ada yang haji maka amannya akan datang menerangi di alamku kubur dan penghuninya tidur di alam kubur atau alam bar menanti hari kiamat paling hanya sebentar dirasakan nggak hanya nggak sampai sema Semalam itu sudah bangun Begitu bangun sudah hari kia Dia Tapi orang yang durhaka Banyak maksiat Setiap pagi Setiap sore Maka didatangi oleh malah Malaikat Pagi didatangi Sore didatangi Dan ditanya Ketika tidak mampu menjawab maka malaikat pun memukul. Begitu dipukul sekali, maka hancur lebur bagaikan debu. Dan kembali lagi, ditanya lagi terus, "Ilaya Ulmil, kiamat?" Maka orang yang menderita di alam kerja menanti hari kiamat itu sangatlah lama. Kenapa? Karena menderita. Ya. Maka kembali kepada Ceritanya orang-orang Bani Israel ya. Ketika menjadi orang yang fasik, tahu kebenaran Tidak mau melakukan Maka Allah akan menurunkan eh? Azab Maka bersyukurlah ketika Orang yang ada di sekitar kita Itu banyak orang yang beribadah Banyak orang yang berpikir Banyak ulama Banyak orang soleh itu secara tidak langsung adalah memelihara, yaitu bumi kita. Allah tidak sampai memberikan azab karena banyak orang yang berzikir kepada Allah. Allah. Itu sebabnya. Maka pentingnya, orang-orang yang soleh, para ulama, para ya atau orang-orang mu'min yang lain, dan ketika Waidistas Godan ketika Memohon air Ini ceritanya lainnya ya. Musa Nabi Musa Likomihi untuk kaumnya Fakulna Lalu kami berfirman Idrik Bi Asoka dengan tongkatmu Al-Hajar Badu Fang Fajarat maka Memancarlah minhu daripadanya Maksudnya dari air Apa batu Isnata asrota 12 Ainan Mata Air ya. Ini ceritanya itu demikian Ketika Nabi Musa Dan orang-orang Bani Israel itu Keluar Yaitu dari pengejaran Fir'on dan bala tentaranya Pada saat itu Di Gurun Pasir Kaumnya itu Merasa kehausan haus Nabi Musa juga demikian. Karena memang dikejar-kejar oleh yaitu Firaun dan bala tentara tentaranya. Pada saat itu tidak punya perbekalan sedikit untuk minum, enggak punya. Wong namanya orang kepingin selamat. Ya, enggak peduli, tidak ada yang dibawa sama sekali. Dia langsung kabur di malam hari, tapi justru yaitu Firaun dan bala tentaranya mengetahu mau tahu dikejar. Nah orang yang dikejar kan ya haus, uang larilah, lari. Akhirnya ketika di gurun pasir itu kehausan, maka kaumnya memohon kepada Nabi Musa, Hai Musa, berdoalah kepada Tuhanmu agar kami ini diberikan ah, air untuk mie, hidung Maka setelah itu Nabi Musa bermunajat berdoa kepada Allah maka mendapatkan perintah dari Allah ibrit pukullah di asoka dengan tongkatmu alhajar batu itu. Inilah yang namanya mukjizat. Ya. Maka apa perbedaan mukjizat ya dengan si sihir. Kalau sepintas secara lahir kayaknya sama. Yeah, kayaknya sah, sama Kalau sihir Itu bisa dipelajari Setiap orang bisa belajar sihir Binsalabit jadi Bisa Itu sesuai dengan kehendak Orang yang belajar sihir itu Karena dia bisa Menggunakan Yaitu apa Jin Bisa tapi kalau mukjizat itu bukan karena kemauan seorang nabi, seorang rasul bukan, tapi itu adalah kemauan Allah. Jadi kalau seandainya Nabi Musa tidak diperintahkan oleh Allah untuk memukul batu, yang tidak memukul. Kenapa? Tidak tahu. Akhirnya diberilah mukjizat oleh Allah. Kan Nabi Musa itu kemana-mana itu kan bapak tongkat itu sebenarnya fungsinya tongkat itu dulu kalau Nabi Musa itu kalau mengembala kambing itu suka dipukulkan daun-daun yang ada di atas dulu ya supaya turun ya jatuh setelah itu dimakan kambing kambingnya nah dipukul ternyata Allah memberikan mukjizat melalui yaitu tongkat angkatnya begitu dipukul batu itu, maka keluarlah Fang Fajaret memancar min husna ta'asrota dua 12 mata air karena pada saat itu orang Bani Israel itu ada 12 suku Allah lebih tahu kalau nanti orang Bani Israel ini diberi mata air satu dia akan bertengkar. Dia akan bertengkar. Karena dia itu paling suka berteng bertengkar. Maka Allah menciptakan begitu dipukul ada 12 pancaran. Dan setiap suku ke bagian satu. Ini bagian si A, si B sampai dua belas. Jadi enggak buka Lepada saat itu, maka seluruhnya meminum. Mem pada no. sungguh A5 mengetahui tiap-tiap gunasin manusia masrobahun tempat minumnya. Maksudnya itu, 12 suku itu setiap suku itu tahu tempatnya masing. Masing. Ini suku si A, si B, dan lain sebagainya. Diperintahkan kau makanlah wasrobu dan minum minumlah makan dan minumlah dari zikir dari Allah Allah ala walakau dan janganlah kamu berkeliaran kesana kemari fil ardi di dalam bumi musyadim dengan berbuat kerusak kerusakan dengan catatan Allah pertama memerintahkan untuk makan dan minum karena itu adalah rezeki dari Allah nikmat dari Allah maka Allah memerintahkan ini kan sebuah apa? kenikmatan maka perlu disyukur syukuri tapi Allah juga melarang walau tak Janganlah kamu berbiarkan di muka bumi dengan membuat kerusakan. Artinya, apa ketika Allah itu memberikan nikmat kepada kita, kepada orang-orang Bani Israel, jangan diimbangi dengan kemaksiatan. Itu maksudnya Allah. Sama kepada kita, ketika Allah memberikan kita nikmat, ya, terutama yang ada pada diri kita. Kalau kita mau meneliti, mau melihat nikmat Allah yang diberikan kepada kita, sekujur tubuh kita ini, ternyata itu nikmat yang tidak ada batangnya. Artinya, apa tidak bisa ditebus dengan har harta? Itu nikmat kita diberi mata. Ya, yang mana mata bisa Melihat, bisa tidur Kita diberi lesan Bisa berkata Diberi macam-macam Mulai ujung rambut sampai ujung kan Kaki Lekanda syukur kita ada. Ya kita taat kepada Allah Perintah sholat Ya kita kerjakan sholat Perintah puasa Kita kerjakan buah Puasa itu rasa syukur kita kepada Allah ya kalau syukur itu secara lisankan kan dengan mengucapkan Al Alhamdulillah nah kita itu sering mengucapkan Alhamdulillah paling-paling ketika setelah makan makan Alhamdulillah tapi ngantani gelagain dile, tapi lambatan gelagain batan al Alhamdulillah gitu orang Jowo kan ngantani baru gelagat. Baru Alhamdulillah, ya. Setelah makan itu sebanyak ya. Makanya kita setelah makan ya, doa setelah ma makan. Alhamdulillah, enggak mendanik lagi sampai perjalanan kita sampai di tempat Alhamdulillah. Tadi segalanya selesai, serba Al. Alhamdulillah, pujian kepada Allah Artinya apa? Segala sesuatu terjadi Dan kita sampai detik ini Berada di sini itu karena Allah Karena izin Allah Allahlah yang merahkan kita Hati kita Bahkan yang menjalankan kaki kita Sampai di masjid ini adalah Allah Lagi Kita tidak dijalankan oleh Allah Tidak sampai ke masjid ini Ya yeah hati kita tidak digerakkan oleh Allah tidak sampai ke masjid ini tidak bisa ya karena Allah yang mampu menggerakkan seluruh makhluk makhluknya sehingga kita sampai di sini, sini. maka ketika kita berada di masjid kita harus bersyukur kepada Allah, Allah. Berarti kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah tidak sembarangan orang yang masuk masjid itu jarang-jarang ya, apalagi anak muda sekarang bukan masjid yang dimasuki apa kafe begitu ada kafe baru maka anak muda mesti datang tapi kalau ada masjid baru anak muda nggak ada ya yeah. maka kita apa generasi kita kecil silakan dibawa ke masjid nggak apa-apa ya yeah. yang penting kita kondisi kondisikan kita ajari di rumah nak lewayai sholat nggak boleh rame kok cek rame besok lagi dinasihati Nah kalau sholat nggak boleh rame rame, kok rame, besok lagi terus kenapa memang anak anak ramai itu wajar nah itu mengganggu konsentrasi sehingga tidak khusyuk hu yang menjadikan orang tidak khusyuk hu itu bukan karena raminya ah, anak tidak yang menjadikan orang khusyuk hu itu karena hatinya meskipun banyak anak rame banyak kendaraan lewat tapi kalau artinya khusyuk tetapku, khusyuk. tidak masalah Nggak ya. ada anak rame tapi kendaraan tembiki kan gak kata toh, itu lah saja yang ganggu menurutnya bukan itu ya maka kita bersyukur kepada Allah ya, segala nikmat yang telah dilimpahkan oleh Allah kepada kita kita banyak makanya kata Allah wa inkaul Allah bila mana kamu menghitung nikmat Allah waktu latusyuhat tidak akan mampu dan tidak akan bisa kenapa saking banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita banyak tidak terhitung maka bersyukurlah kepada Allah kita sampai di masjid kita disehatkan oleh Allah Allah bisa bergerak maka kata Nabi jangan lupa di dikala sehat maka berbanyaklah untuk ibadah kepada Allah sebelum datangnya yaitu penyakit Gak begitu datang penyakit baru ibadah ketika kuat kakinya kuat enggak mau sholat tapi giliran kakinya rendah limu Rontok ya, nah, Baru sholat Nabi sudah memperingatkan Ketika sehat maka perbanyaklah Untuk ibadah kepada al Allah Ingatlah kesehatanmu sebelum datang Yaitu masa sakit, sakit. Oh. Masa kayamu sebelum miskin, miskin. Oh. Masa mudamu Sebelum masa tua masa Kalau masa muda Nah seharusnya apa? perbanyaklah mencari ilmu, perbanyaklah untuk yaitu apa? beribadah ibadah Allah paling beran kepada anak muda yang suka beribadah ibadah kenapa? secara hitungan anak muda itu jauh dari kemati kematian kalau tua, kok ibadah? wajar Itu nanya apa? sudah dekat kepada kematian kematian, padahal sesungguhnya belum ten, tentu antara yang muda dan tu, tua kadang yang muda lebih dulu, dulu. yang tua gari eh okay. atau kadang yang tua dulu yang muda, nah belakang belakang yeah. maka disinilah Pelajaran yang bisa kita petik dari yaitu Sebuah kisah dari orang-orang Bani Israel ya, Artinya ketika kita mendapatkan kenikmatan Imbangilah dengan rasa syukur kepada Allah Ketaatan kepada Allah Dan berbanyaklah untuk ibadah kepada Allah Sehingga insya Allah Bila mana kita mampu bersyukur kepada Allah Maka kita termasuk orang-orang yang berun berbuntung dunia dan akhir, akhirat. Saya kira cukup, yang bisa saya sampaikan semoga ada manfaatnya bagi kita semua dan marilah kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah, Alhamdulillahirobbilalamin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.